Assalamualaikum guys Kita kembali lagi ke tempat yang kemarin Kita rencana hari ini Mau bantu panen cabai guys Itu tokeh kacang Ini tokeh cabai Kita mau bantu panen guys Pada siang ini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 Oke okay guys uh, Usaha tidak Mempunyai uh, asli guys Cabai mahal Yang minat mau beli cabai guys uh, Pergi ke di uh, Mendalo Di lorong bersama Muara Jambi, Provinsi Jambi Hubungi Bapak Siapa namanya? Siapa namanya? Pak Sandi. Kamu asli ya? Eh? Iya, Pak Sandi orang tahunya Pak Sandi. Pak Kamil. Oh, Pak Kamil lubung Pak Kamil. Oh, <laughs> <tik> oh saya banyak bunga Bila. Kami ada anjing kok yang kemarin tu Ini gigit lagi bagus-bagus nih supaya tonjok kan? atau apa bisa di dalamnya Ya Ini marah ni anjing ini. Ini nyari tempat yang gedo. Katanya mungkin biar manjo ini. Iya. Pokoknya dimarahin. Ini guys, petani muda, uh, petani kebencian bin. <laughs>